Halo para sahabat Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya fajar Setiawan Disabilitas Kali ini kita akan Menunjukkan pertanian di belakang rumah saya ya Di belakang pondok Bukan rumah Bolong-bolong Bukan rumah ini pondok Tapi Alhamdulillah Selalu bersyukur, masih pagi, bro. Habis nyuci baju, kalau kata orang Jawa itu, "umbah-umbah ya." Sebelum saya menunjukkan pertanian di belakang rumah, saya akan bicara sedikit, harap didengarkan ya. Saya akan menunjukkan bahwa Mengungkapkan Bahwa sesungguhnya Memang sesungguhnya Petani itu adalah Kunci dari negara Dari dunia ini Jika tidak ada petani Maka Tidak ada penghasilan pangan Apa yang Akan kita makan jika tidak ada Petani Jadi Ya, saya harap dukunglah channel-channel para petani Di situ kita akan mendapat manfaat Di situ kita akan melihat bagaimana susahnya menjadi petani Selalu dukung channel para petani Ikuti terus video-videonya Dapatkan notifikasinya Supaya benar-benar tahu bagaimana susahnya para petani untuk menghasilkan pangan ya, kurasa pembicaraan saya segitu saja ya terlalu panjang nanti bosan juga langsung saja kita melihat pertanian di belakang rumah kita di belakang pondok saya langsung saja baiklah, mari kita bersama-sama Tuh para sahabat habis nyuci Habis umbah-umbah Baju Ada sarung Ada celana, ada baju Ada pohon jeruk nih Di belakang pondok nih Pohon jeruk Pohon jeruk ini ke belakang yuk suskabar, suskabar. tuh para sahabat pertanian di belakang pondok kita ada jeruk ada tanaman cabai rawit kita lihat-lihat ini ada podok, pohon aren tuh kalau kata orang jauh manggar kalau kata indonesianya apa itu bunga aren inilah tanaman cabai rawit di belakang pondok kita nampaknya agak kurang sehat mungkin rezekinya segini jadi ya gimana lagi ini pohon rawit ini cabai rawit ini. walaupun kecil tapi pedes ya, seperti para petani para petani itu dipandang kecil tapi Sangatlah pedes para petani itu. Nah keadaan di belakang pondok saya seperti inilah. Ini pohon jeruk masih muda ini belum belum berbunga ini. Ada para petani, para petani ada pak petani itu lagi muter cabai rawit itu, nampaknya mau untuk beli garam, kayaknya beli garam, beli minyak untuk perlengkapan. Nah, ini dia penampakan buah rawit. Tuh ada kobis. Kobis masih muda baru ditanam ya. ini termasuk masih pelosok masih perkampungan perdalaman jadi masih banyak kebun-kebun luas <laughs> ya inilah video kita kali ini adanya seperti itu saya harap selalu dukung channel saya Fajar Setiawan Disabilitas jangan lupa yang belum like Silahkan like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya Selalu pantau video-video saya berikutnya Karena di setiap video saya memiliki manfaat bagi yang bisa mengkaji Dan satu pesan saya Channel para petani adalah motivasi untuk negara Dan para petani adalah kunci untuk negara ini Untuk dunia Para petani selalu sukses. Salam dari saya, Fajar Setiawan Disabilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.